Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Sobat Ahlan, kembali lagi bersama saya Rakul Ahmad di Ahlan Tours edisi Ramadan Yang mana pada episode kali ini, kita sudah kembali bersama guru kita al Ustad Heri Prasetyo Wau Ta'ala Assalamualaikum Ustadz Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Ustadz, terima kasih banyak Ustadz, Jazakallah Ustadz telah meluangkan waktunya dan kesempatannya untuk ngobrol-ngobrol bersama kita lagi saat di Alan Talkset. Jadi gini saat uh, belakangan ini saat ya di kalangan anak muda saat khususnya saat lagi ada sebuah fenomena baru nih Zat. ada sebuah uh, hobi baru saat di kalangan anak muda yang mana anak muda zaman sekarang ini saat suka banget sama yang namanya konspirasi saat Suka banget, uy, uh, pokoknya suka banget berpikir tentang konspirasi, Tet. Mulai dari konspirasi yang paling terkenal lihat ya, tentang bumi, Tet. Contohnya seperti bumi. Banyak banget yang berspekulasi kalau bumi itu datar dengan segala argumentasinya, terus bumi bulat dengan NASA itu Tet dengan argumen-argumen yang dipunya NASA. Terus ada juga yang bilang bahwa bumi itu oval, terus kerucut dan banyaklah Tet uh, argumen-argumen yang dimiliki anak muda dengan konspirasi konspirasi mereka saat terus banyak lagi saat konspirasi itu tentang uh, pemimpin dunia saat Bahwa katanya saat dunia ini udah ada yang ngatur satu Sat. mulai dari peperangan terus tentang penyakit saat sampai sekarang wabah ini ada konspirasinya tersendiri set sampai saat kemarin yang kapal selam itu saat KRI Nanggala itu itu juga sempat ada konspirasinya juga saat di kalangan anak-anak muda ini saat banyak banget saat pokoknya yang hobi untuk membicarakan konspirasi-konspirasi ini set, nah gimana set? Sebagai anak muda untuk menanggapi konspirasi-konspirasi yang tersebar di masyarakat ini bagaimana set? itu memang Sepertinya ya pembahasan ini ya memang benar-benar lagi tending, iya, ya mungkin bukan hanya pada tahun belakangan ini saja, tapi kayak sudah lumayan lama karena kejadian-kejadian yang terjadi, terkadang kalau orang-orang itu berusaha menarik benang yang menghubungkan antar kejadian itu terkadang menemukan sebuah kecocokan. Hmm. Nah akhirnya disitulah muncul uh, pikiran ya, jangan-jangan disitu ada konspirasi. Asli, asli Nah, perlu ya pertama ya. Pertama tuh kita perlu tahu, nih, konspirasi itu artinya apa, kan Kalau konspirasi itu yang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, itu kan artinya persekongkolan. Hmm. Artinya persekongkolan. Terus kemudian persekongkolan istilahnya itu, atau konspirasi juga, cara pengertian, apa namanya, terminologinya, menurut di sini dicantumkan dalam apa Wikipedia juga. Itu sebuah perjanjian antara dua orang atau lebih untuk melakukan kejahatan. Hmm. Jadi di sini yang ditekankan adalah untuk melakukan kejahatan pada beberapa waktu di masa mendatang. Hmm. Jadi di sini namanya istilah konspirasi dan persekongkolan itu adalah tujuan untuk menggapai sebuah tuj tertentu, tujuan tertentu. Sebuah perbuatan, persekongkolan, kerjasama antara dua orang atau lebih. Untuk menggapai sebuah tujuan tertentu. Dan itu di dalam ranah kejahatan. Hmm. Ya mungkin karena disebut kejahatan, kejahatan itu karena ada hal-hal yang tersembunyi yang hanya untuk kepentingan kepentingan pribadi saja dengan ya, mengorbankan pihak lain. Nah, itu itu disebut konspirasi. Ya itu pembahasan ya itu atau istilahnya bisa dibilang konspirasi itu kan orient. Itu kan masih di bawah fakta. Iya, namanya teori itu setiap orang boleh, ya boleh berteori, boleh berteori, mengutarakan idenya, nya mengutarakan pendapatnya. Itu juga teori hipotesa dan teori, itu masih sama ranahnya. Intinya, kalau yang namanya teori itu kan belum 100% benar, sampai benar-benar dibuktikan di yang memang mau sebut baru itu bisa disebut bukti realitas. Itu sekarang suka untuk membahas itu, kemudian bertindak seperti apa namanya detektif ya, untuk mencari yeah. tim, tim mungkin membentuk tim, mencari fakta terkait dengan konspirasi yang ada gitu, yeah. dengan informasi-informasi yang beredar di masyarakat ya, seperti itu. Nah, Kita bagi seorang pemuda, bagi terkhususnya pemuda Muslim ya, kita ya harus mensikapi hal tersebut, harus mensikapi hal tersebut. Jadi gini. Pertama yang harus kita pegang sebagai seorang muslim Itu adalah ketika ada berita yang masuk kepada kita Kita harus benar-benar klarifikasi -benar Harus hmm. cek Cek and recheck lagi Jadi bukan hanya cek saja sekali Tapi recheck lagi Recheck kembali Tentang keabsahan, tentang kebenaran dari berita tersebut Itulah yang senantiasa Allah subhanahu taala Wanti-wanti wa kita dalam surat Al-Hujurat hmm. Ayat yang ke-6 Allah mengatakan Ya ayuhalladina amanu in fasikum binaba'in fatabayyanu. Nah, di sini Allah berbicara atau istilahnya mengajak bicara orang-orang yang beriman. Wahai orang-orang yang beriman, jikalau datang kepada kalian berita yang berasal dari orang fasik. Nanti akan anarici kan fasik itu maksudnya apa? Fatabayyanu kata Allah. Maka kalian harus cross check dulu. Check and recheck benar, -benar dari itu. Jadi jangan langsung terima, jadi uh, uh, berita yang kita baca di surat kabar, yang kita dengar di Youtube, dan dari berbagai narasumber Nah kita harus cek and recheck. apalagi berita itu datang dari seorang Fasek Dan Fasek itu para ulama, itu ada dua macam Pertama, Fasek yang mana Fisek, itu Al-Fiskul Akbar hmm. Jadi kefasekan-kefasekan yang besar, itu dinamakan orang kafir yang pertama jadi ketika ada orang kafir mengutarakan begini dan begini, ya terkait, entah itu uh, berita tentang atau bukti terkait dengan bumi itu bulat, atau bumi itu datar. Ketika memang itu berita yang datang dari orang kafir, maka berlaku lah ayat ini. Ayat ini berlaku. Kita harus tetap cek and recheck. Bukan terus kemudian kita terima yang jadi pendapatnya mereka, akan bumi datar atau bumi bulat, diselahnya konspirasi uh, tentang, uh, apa namanya, dan, atau akhirnya, untuk ketika mem itu pertama, kebetulan dari orang kafir, ayat ini tetap berlaku. Pastinya, orang ketika berita itu datang dari seorang Muslim, ya. orang Muslim itu sifatnya fasik, al-fiskul, al, al ya. Masih kefasikan yang kecil itu seorang Muslim, dia orang Muslim, tapi sesekali dia berbuat kemaksiatan, sesekali berbuat kesalahan, dia salah satunya mungkin ketika ada seseorang yang mungkin dia itu pernah berbohong atau hmm. diketahui pernah berbohong, Maksudnya orang tersebut masih dalam tanah kategori fasik, yes. orang yang pernah buat kebohongan kesalahan. Maka di situ juga berita yang datang dari orang-orang itu -orang ya, akhirnya ah. tetap berlaku. Cek itu pertama harusnya kita lakukan setiap berita apapun kita harus cek sendiri. Kemudian yang kedua, kita harus benar-benar menghindarkan -benar diri dari penduduk. Hal yang kedua, kemarin kedua. Hmm. Jadi di situ kita menghindarkan atau istilahnya kita mencegah diri untuk senantiasa bersusuan, berburuk sangka tentang apa yang terjadi. Karena memang Rasulullah sudah mewanti-wanti kita kata Rasulullah, "Iya, pemutakan, fa inna dhanna aktabul hadis muttafaq alaih." Yaitu janganlah kalian itu untuk berprasangka. Sesungguhnya prasangka itu adalah paling dustanya perkataan. Tapi para ulama sini mendefinisikan atau prasangka itu prasangka seperti apa? Maka ada dua macam prasangka yang dilarang dalam hadis ini. Yang pertama hmm. adalah suuddon biduri sebab. Yaitu hmm. ketika kita menuduh kepada orang lain dan tidak ada sebab. Maksudnya tidak ada sebab, tidak ada apa namanya? Asal Hal-hal uh, ya? yang bisa menguatkan. Iya, enggak ada alibinya. nggak ada alibinya kok tiba-tiba kita menuduh. Si orang, si A begini dan begini, si B begini dan begini. Maka itu termasuk dalam kategori lisan. Dan mm -hmm. itu adalah paling dustanya berita, paling dustanya perkataan. Nah, dan kemudian macam yang kedua. Macam kedua adalah ketika kita ada prasangka dalam diri kita. Kita apa namanya prasangka orang tersebut, jangan-jangan dia begini dan begini. Terus kemudian kita berusaha untuk me, apa namanya mewujudkan prasangka itu dalam perbuatan. Dalam istilahnya menghasilkan sebuah uh, tujuan, tujuan dalam perbuatan ini. Jadi ini sebut para ulama itu yautur Yang mana perbuatan itu akan menyebabkan keburukan bagi orang yang disogotonin. Mm. Maka itu yang dilarang. Oh, itu Jadi benar. bukan berarti ketika kita berpikir ya, ketika berpikir, oh jangan-jangan itu apa namanya KRI Nanggala di brutal, di bom <laughs> ya, ya. ya. nah selama itu kok ada indikasi, selama itu ada indikasi, selama itu ada sebab itu masih belum ranah yang dilarang hmm. tapi ketika kita kok kemudian berusaha me mewujudkan apa, bond kita dalam sebuah perkataan atau sebuah tuduhan kemudian kita muncul, biar jadi orang-orang elit global itu atau elit lokal yang mengambil keuntungan dari uh, setelahnya tragedi yang terjadi kemarin. Yeah. Nah, ini, eh, kita menurut-menurut seperti itulah termasuk ilusaha pun dalam hati kita masih kita pikirkan, oh, jangan-jangan begini. Nah, kalau seperti itu muncul, kita kembali lagi ke tadi yang poin pertama, cek dan dicek. Karena sebuah ton, sebuah prasangka yang muncul dalam hati kita Selama itu belum kita Dalam tuduhan Atau kita lakukan dalam perbuatan itu Belum termasuk Yang dilarang Belum termasuk nggak ada dosa Karena Rasul juga Udah pernah mengatakan Allah SWT akan mengampuni Membiarkan nggak menganggap dosa Bagi umat ini Ketika Apa namanya Jiwa-jiwa mereka Atau hati mereka itu berbicara Pada diri mereka Maksudnya belum diucapkan Dalam lisan Maka Perasaan yang ada dalam hati kita saja itu nggak masalah sebenarnya. Sampai kita mengucapkan dengan tuduhan-tuduhan itu, baru tuduhan itu. yang nggak boleh. Satu. Terus kemudian, ya nggak boleh. Ya kan tuduhan entah itu dengan perkataan atau tulisan atau statement-statement yang men seakan-akan menjilatkan beberapa iya, pihak, betul, karena kita nggak punya bukti. Kecuali kita punya bukti, kalau punya bukti silahkan. Yang penting apa? Ketika seseorang apa namanya menuduh seseorang yang lain, maka yang diwajibkan begitu adalah untuk mendatangkan bukti. bukti albiin atau alamudai bukti bagi orang yang menuduh iya, seperti betul. itu itu adalah keedahnya nah persoalan yang terakhir poin yang terakhir terkadang kita kan kesulitan ya mungkin kita udah bertindak seperti detektif cari bukti sana kemari uh, meng menghubungkan setiap berita yang terjadi kemudian kita menyimpulkan nah oke okay, silahkan itu apa namanya nggak masalah selama itu tidak muncul tuduhan tuduhan yang kemudian me Menjadikan keburukan itu Sampai kepada orang yang dituduh hmm. Maka Kalau hal seperti itu, oke silahkan Hanya saja ya, perlu yang untuk kita Pegang sebagai seorang muslim Adalah Setiap rencana Persekongkolan, rencana Keburukan dan kejahatan Yang dilakukan oleh orang-orang tertentu Demi keuntungan Pribadi mereka dan merugikan umat manusia yang lainnya Maka kita nggak perlu sebenarnya sih gak perlu kita apa namanya terlalu ambil pusing hal tersebut. Ya, gitu. Kenapa gak perlu ambil pusing? Kenapa kan kita memiliki Allah? Allah itu kan mahatahu, ya kan? Ya. Sedangkan kita sok tahu aja, kan gitu? <laughs> kita sok tahu dengan berita, -berita yang ada, gitu kan? Makanya kita udah gak perlu khawatir, kita gak perlu terus kemudian uh, istilahnya seakan-akan tuh kita wah ini kita, kita jadi korban terus. Hmm. kita di perasa jadi korban, akhirnya, kita ya? berontak. Iya merasa jadi korban Terus, padahal belum tentu juga kita adalah target belum tentu ya, bisa jadi targetnya yang lain atau ketika memang konspirasi itu ada ya kan? bisa jadi targetnya yang lain tapi kita merasa bukan target utama Ya hanya merasa aja gitu kan tapi intinya kalau ada hal-hal seperti itu jangan ada dalam perbincangan kita kita ngerasa sebagai target utama nah, ngerasa selama itu gak ada bukti ya selama hmm. gak ada bukti kita nggak perlu merasa seperti itu kemudian udah kita serahkan urusan kepada Allah. Serapi-rapinya konspirasi mereka Serapi-rapinya rencana yang mereka uh, lakukan Dan sekeras apapun usaha yang mereka perbuat Untuk mencapai tujuan mereka dalam konspirasi tersebut Kalau memang mereka ada ya ok, yeah. om, om, Entah itu elit global atau elit lokal Maka mudah serahkan kepada Allah Kenapa? Karena Allah oh, sudah mengatakan Allah sudah mengatakan Maka ruwa makar Allah Wallahu khairul Orang-orang yang berbuat makar Orang-orang yang berbuat tipu daya Ya itu banyak ini, ini dari zaman dulu Bahkan ini ayat ini juga menceritakan pada zaman Nabi Isa iya, Ketika orang-orang berkumpul untuk membunuh Nabi Isa Mereka berusaha untuk membunuh Nabi Isa Dengan tipu daya mereka Mereka seakan-akan beriman Tapi ingin menusuk dari belakang Tapi apa? Wa makar Allah Allah pun juga akan melakukan tipu daya terhadap mereka khairul Allah itu adalah zat yang paling baik Dalam membalas tipu daya oh, iya, betul. Nah, serahkan aja sama Allah mereka, nah, mereka mau ya. perlu diambil pusing saatnya sudah perlu diambil pusing nggak perlu kemudian khawatir seorang Muslim itu harus hidup tenang harus hidup nyaman harus positive thinking seperti itu itu seorang Muslim nggak usah diambil pusing nggak usah khawatir karena kita punya Allah dan Allah yang Maha tahu ketika mereka ingin berbuat keburukan kepada kita Biar Allah yang membalas digus Nah, itu yang harus kita lakukan. Oh iya, sebenarnya kalau kita udah yakin sama Allah, kita bergantung sama Allah juga. Allah mau lakukan apa aja bebas setiap ya? bisa set. Kun fayakun, set ya. Betul, iya kun fayakun dan sema sema Allah tahu sudah. Berarti oh gitu kita nggak perlu diambil pusing dan iya. nggak perlu ini set ya, nggak perlu apa bersuazon, berspekulasi yang aneh-aneh setiap ya? Cukup serahkan sama Allah aja cukup set ya itu ya silahkan hanya saja terus kemudian jangan terus langsung membuat statement yang buruk hmm. itu aja. Jangan terus kemudian, apalagi bertindak yang buruk. Intinya seperti itu. Hmm. Ya, iya. Ya, Kalaupun saya. kita ada pita ada kemudian seakan-akan ada prasangka ya dalam ya. diri kita itu sah-sah aja. Hmm. Selama itu tidak bertambah berdampak buruk ya pada yang lain. Manusiawi saya, Seperti ya. itu dan juga nggak menuduh. Intinya seperti itu. Ya manusiawi. Seperti Ya, ya kaya, saya, saya, kalau gitu masyaallah Ustaz kita udah dapat banyak faedah lagi nih Sati, <laughs> Insya Allah Sat pada edisi edisi kali ini kita ada dapat banyak banget faedah Sat ya, kalau bahasannya kalau kita mendapati suatu konspirasi atau sebuah kejanggalan gitu Satya yang terjadi di masyarakat itu cukup serahkan pada Allah dan jangan langsung menghakimi Sat ya, cek dicek kan, ya. cek Sat betul sekali, cek dan cek lakukan riset dulu Satya dan sebenarnya Sat kalau menurut Ana Sat enggak uh, worth it juga sih tet, terutama kita lagi di 10 hari ramadan gini untuk mikirin banyak-banyak mikirin konspirasi itu enggak worth it sih tet, nggak ada gunanya sih tet dengan yang telah kita yeah. sebut di video sebelumnya kan set ya. Bahwa sebenarnya banyak banget, keutamaan yeah. yang bisa kita lakukan selain memikirkan konspirasi seperti ini set ya di malam-malam. Karena praket. konspirasi itu kan tujuan tu tujuannya kan untuk menggapai sebuah tujuan di dunia aja, nah, dan itu, itu ya bukan betul. ranah kita. Maksudnya itu udah bukan level kita, kita gak nah, level lah. Gak level ini. sama nah, dunia tuh ya. Nah itu, nah itu. Oke, masyaAllah nih saat kita dapat sekali lagi kita banyak terima kasih saat dapat banyak buat nasihat. Bismillahirrahmanirrahim. Sat atas nasihat dan ajaran-ajaran uh, dari antum. Seth. Nah, nah buat sobat Ahlan nih ya yang nah, lagi itu. nonton di rumah. Jangan lupa nih, saksikan Ahlan Talks edisi Ramadan yang insya Allah akan kita tayangkan di 10 hari terakhir Ramadan. Eksklusif nih, di 10 hari terakhir Ramadan. Hanya di channel Ahlan TV Channel. Oke, sekian dari saya. Saya Rako Ahmad, pamit undur diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.